Mm -hmm. bakso kecilnya aja tambah aja nanti biar hitung aja. Ah -ah. Mm hmm. Kasih gas yes, bakso telurnya guys. Ada uratnya juga tuh. Kalungnya isi daging. I guess. Rekomendasi, guys, di oh, hitam. Apa namanya? Bandar Lampung. Mbak Sopadi enak pokoknya Rp20.000. Oke. Iya. nggak ada kerupuk sih. <laughs> ini nih. Nih, dedainya ini aja, de. <tuh>. Ya, tambah lagi pade nanti tak payah. Ada telur putih. Telur enggak ada. Bulat. Telur putih. Telur campur daging, ya. yep, gitu. Mm -mm. kasih complete kasih sambal semangka Eh semangka <laughs> Teman tadi aku enggak ngomong ya kecil-kecil. Hmm. Bakso kecilnya aja tambah aja nanti biar hitung aja. Heeh. Ah -ah. Always. Sambelnya? Oh, oh iya, iya. Malam, iya. Satu lagi. Ya. Enggak mau. Bawang aja deh. Berapa ini? Biar ngomongin aku di. Udah ya. Guys, ini aku mau nyobain bakso. Bakso apa ini namanya Pak deh? bakso kampung keliling ke tempat day-nya, guys. Segini cuman 20 ribu, toyolo, banyak banget. Ada telur di dalamnya tuh. Terus yang ini ada uratnya, ada tahu. Ini banyak tuh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cuma 20 ribu, guys. Kita cicip dulu rasanya. Hmm. Wow. Ini pakai daging apa nih Pak deh Sapi. So oh, sapi Guys. Hmm. semua kan hmm. ya, hmm. kan, hmm. kawan saya. kira, -kira tadi kayak bakso bak Malang gitu hmm. dari rumah jam berapa pak de? pagi gitu. hmm. kalau pulangnya? sampai maghrib Guys, sotelornya, guys. Ada uratnya juga tuh. Taruhnya di daging. Siap hmm. Ibu-riburan, main kurang dagang juga Terus, apa namanya? Permainan banyak Mobilan Bisa main juga ini ya? Iya Gaji mau? Mau ya? Mau ya? Ini namanya Bajari sini mahal Munterannya mahal ini Sekolah dipanggung 60-50 habis yes. ya, gak kenyang banget ini tempatnya di bandar Lampung Garuda Hitam Taman Enggal ya pak dia Taman Enggal Guys, yang mau nyobain bakso, ini recommended bakso Pak D, bakso keliling, tempatnya di Bandar Lampung, di itu tuh, ada yang lapangan Garuda Hitam. Ya, Pak D? Tadi aku satu, dia satu, anakku aku tadi. Ambilnya lima-lima. Ya udah, makasih banyak Pak D, semangat ya, nggak usah. Pak De, makasih ya. Lancar ya, Pak De.